Bau tak macam manja pun pedas Unayus guys, Assalamualaikum Hari ni aku nak makan Nasi telur kicap Dengan sambal Daripada The Sambal Crew Ada dua jenis sambal mantul Satu pedas manja dan satu Pedas kau yang berbezanya Level kepedasan dan satu Lagi sambal crab crew Sambal crab crew ni ada Tempe, ada ikan bilis Aku akan tuangkan sambal ni satu persatu Ni sambal Crab crab group Dari South Seal semua ada ah, Nampak ke sekejap eh. Ada tempe, kambilis, popia, bawang, udang, garam, pras Nampak tu hmm, Macam ni teksturnya Aku akan tuangkan belas ni Nampak banyak tak habis. Tak sikit-sikit dulu. Bau dia memang sedap. Okay first aku akan tunjukkan sambal pedas manja. Bau tak macam manja pun pedasnya. Macam ni tekstur. Sambal dia masih kasar-kasar lagi. Dia bukan habis habislah. Maksudnya best lah kalau makan. Okay sudu dah cukup. Tak perlu buat banyak. Pedas kau. Oh nampak, warna dia lebih merah ya. Eh? Ok, tanpa membangun masa, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak rasa yang sambal krup-krup ni. Wah, oh, ada kulit popi yang betul lah. Ada tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, Ini pun pedas juga. Terasa dah terasa sedap pedas dia. Tapi okey lah pedasnya. Ini yang pedas manja. Untuk yang sukakan pedas, ambillah pedas kau. Memang masuk-masuk tu dah rasa pedas dah. Tapi memang sedap lah. Cukup rasa. Tak ada lah rasa cili semata. Tambah oleh 2 telur. Pecahkan, pecahkan. Okey, makanlah. Kita ambil sambal ni. Pedas manja. Dengan telur. Semua lah. Biasa sama-sama je -sama ni makan dengan nasi putih dengan kicap je dah cukup. Tambah telur. Tak ada lauk lain dah. Kalau untuk aku, pedas manja ni pun dah pedas dah. So, tak perlulah aku ke label pedas kau kalau aku lah. Memang sedap, macam ni Jepun dah sedap Pedas dulu Belum makan pedas kau, aku dah pedas Betul-betul pedas. Sambal yang pedas kau ni. Untuk level aku, pedas manja je lah. Sambal crab crook tu memang best lah. Dia punya kriuk-kriuk tu. Pedas. Aku dah kepedasan. Tapi rasa dia memang sedap lah. Cukup rasa ada pedas, ada rasa manis-manis sikit. Yang ni pun adalah manis, adalah masing-masing juga sikit. Okay guys, kalau korang nak dapatkan sambal ni, korang boleh check out dekat Instagram The Sambal Crew. Ada dua jenis sambal pedas mantul, pedas manja dan juga pedas kau. Untuk level pedas, orang yang tak kuat pedas macam aku ni, boleh beli yang pedas manja saja. Kalau pedas kau ni memang betul-betul kau -betul dia bagi pedas tu. Tapi rasa dia memang okey lah, sedap. Tak dinafikan. Untuk yang sambal krup ni memang keriuk-keriuk. Bila kau makan memang layan. Memang best lah bila kunyah tu. Dia tak lemah. Pedas pun pedas juga yang ni. Tapi dia tak sepedas-pedas kau. Ni lah dia pedas manju ke. Macam ni. Okay. Apa-apa Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Youtube channel aku pada yang belum subscribe. Terima kasih pada yang sudah sudi subscribe selama ini. Dan terima kasih pada yang sudah sudi menonton video-video aku. Tak okay, Bye Bye.